Hai, hai, Hari ini mau hai, hai, hai, hai, lampu lampu hai, teman teman hai, hai, mau bikin kue lagi teman-teman Ini hai, sudah siapin hai, hai, hai, hai, Ada hai, hai, teman hai, hai, hai, Kue lampu hai, hai, Teman teman tahu tidak kue lampu lampu itu kue apa? Ada kelapa, ada Kue lampu, lampu itu kue yang ada gulanya di bawah itu ada tempatnya teman-teman itu terbuat dari daun umpan dan teman-teman ya ini bentuknya seperti ini ya teman-teman terus nanti kita gula terus nanti tarik ini ini adonannya belum dibuat ya teman-teman ini adalah tepung ada gula ada santan ada gula merah jadi kita mau campurkan dulu bahannya oke kita mulai memasak masukkan gula sedikit Mama Tania taruh, ya teman-teman ya, iya -teman. sudah Mama saya makanya nggak nakal nakal biar tiada tauki teman-teman safa ke tauki teman-teman di situ teman-teman karena dia terlalu nakal teman-teman terus tambah garam sedikit ya teman-teman katakan mas aja ini memperguri teman-teman garam sedikit ah dicampurkan dulu ya teman-teman Oke, Kakak lagi dengan teman-teman. Ini sekarang memang mau tumpasan teman kembali. Thank you. Ini baru santainya teman-teman. Enggak apa-apa kalau main ke. teman-teman, iya. Ini tadi kita sudah cuci daunnya ya. Tuh. Kita dia lagi ya teman-teman biar kita nah, Sekarang kita mau susun dulu ininya nih, dan nah, ini tempatnya ini ya teman-teman. Kita, kita menaruh gula semuanya teman-teman. Lagi, tambah lagi saya. Iya boleh, boleh itu. Nah, taruh lagi semuanya, taruh di sini, oke, okay. jadi kakak awas sudah mengisi ya. isi gulanya dulu ya, teman-teman. kita -teman. tambah, tambah lagi. iya, kita isi semuanya dulu ya teman-teman. jadi cara bikin kue ini gampang banget teman-teman jadi bahannya itu hanya terigu, santan gula merah sama gula putih jadi teman-teman kue ini enak yang pasti sangat enak ya karena dia ada gula santan hmm. jadi eh, kalau menurut mama yang berhubungan dengan santan-santan itu teman-teman itu paling enak suka sekali yang berhubungan dengan santan-santan teman-teman ini kakak lagi mengisi ya teman-teman kita lagi mengisi gulanya kita isi semuanya ya, wadahnya ini ya hmm. oke teman-teman sekarang sudah terisi gulanya teman-teman sekarang kita mengukar ya teman-teman tapi -teman. kita ingin ya, teman-teman Coba makan -teman. wow. kita teman-teman. Ya. taruh lagi sedikit ya. ini, langsung dikukus, teman-teman, nah, sangat panas nih tarik bang paling sudah oh, awal buat nah, aku ya buat sama yeah. nah, ya mana us aku bikin sama teman-teman itu taruhnya sedikit sedikit sedikit hmm. oke okay, boleh jangan terlalu banyak nanti ditambahin lagi nah. mana mama isi semuanya ya teman-teman ini yang kakak mau buat, ya. Kerja. uh uh, Mama tidak lihat ini. Ini sudah enak, ke tempatnya ke belum. Ini, uh, uh, uh, uh. oke okay, deh. Kenapa deh? Dinosaurus memakan apa? Dinosaurus, mau makan apa? Dinosaurus, mau makan apa? Dinosaurus, makan apa? Makan apa? Makan apa? Makan apa? Makan apa? Makan apa? Makan apa? Makan apa? sauros t itu itu jahat. Itu adalah hewan purba. Oke, teman-teman kita tutup lagi teman-teman ya. Mama, nah, Teman-teman kita lihat dulu ya. Cara teman-teman. Inilah yang diminta di sini. Kuy, lomba teman teman-nya. Hmm, ya, sabar ya, Mama mem mau teman-teman. Kita lihat dulu ya teman-teman. Sabar Mama cek dulu ya. Sudah masak apa itu? Ini, ini sudah teman-temannya, kita langsung kita angkat dulu ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ikut hawa ya. Memasak kue lampu-lampu, dan inilah hasilnya. Yang pertama, terkait ya teman-teman, kue lampu-lampu ya, teman-teman. Jadi, coba satunya teman-teman. Jadi dalamnya itu kokosan enggak Kakak? Harus Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi teman-teman, ini dalamnya ini teman-teman ada ulem nih teman-teman. Aku nak pelap-pelap, Bang. Amamam. Aduh, Kakak awas terlalu ini. Ya. Amamamam. Ini dibawanya teman-teman. enak sekali teman-teman. Saya... Mm -hmm. mama pelik. Oke oh, teman-teman Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan, like dan subscribe Dadah